I'm gonna make you saya MP lo Sotak lo ngejak paling aku pali. huh? Ma tengah Ma tengah yo yo <tuk> lo lo Huh? ngeni pak ya menyusahkan gue, berhak apa ya yeah. hilang eh? Ayo, ayo, ayo Asya, rinca, rinca Kutus, oh, tas, tempat, kertas, kumte Tak, mau we, oh, masang, weh, tak Mau masang, weh Masang Kamu nih. Ndapo? Lah lu Allahu Akbar. Mateng <creature> Aku bocorono ya, leulnya aku kayak apa Aku ini enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngaji <San> wing, biaya belajare terutama iki merangi Rasulullah jika andi maju lelah bihura lelah wa rabba terus nih, stop, berarti berarti laldeh stop, mandik ayat ketiga, sampe terus ini laldeh, berikutnya gilirannya Surat aja ya. hmm, jangan mengingat gitu. nah, ini teko surat al ikhlas ya ini, di bulan ini saya oh, oh, eh, ini ngaji. ngaji di kantor tadi ya kurang fokus ngelak tau Pak, itu jamu kalau so ini kita mau ngaji lancar belum tak kayaknya jamu? ya, tak cuma nih ini okay, jamu nih nah, saya tahu itu nggak jawab, Pak lancar dibuka secara nih bismillahirrahmanirrahim diomongnya kok lancar moga-moga, apa sih yang ada yang saya lancar ngelak wah enak Pak rasanya ya, enak, yo ngerti nih bismillahirrahmanirrahim Allah usulat lam yadid julat belam ja'ulah nah coba mengaktifkan dan menggali mikroba. saat itu supaya kita mulai. Kita dengan doa. Kita berada balik tayang. Kita warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai, hai,